adalah dalam perlindungan kudrot irodat Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita ini dilindungi oleh kudrot irodat Allah kehendak dan kuasa Al Allah. Kalau kita ini berada di genggaman Allah, jadi nggak ada yang ditakuti, ya. Nah ini saya terangkan. Wamal kholqudo ada Adapun makhluk yang lemah. Yang dimaksudkan lemah di sini adalah lemah fitin. Jadi pandangan agama itu kurang. Dia mungkin pandangan agama belum begitu dalam. Makanya kalau Allah itu dalam Al-Quran diterangkan wamai wa yuridillahu khairan Ya itu ada keterangan وَمَيُّرِتِلَّهِ Barang siapa yang Allah kehendaki Orang itu khairon jadi bagus Orang itu jadi baik Ya Baik itu pemahamannya Kuat dalam etekotnya dan sebagainya Itu yufakih hufidin Allah kasih pengertian ilmu agama Jadi kalau Allah itu menghendaki orang itu Jadi lebih baik hidupnya Ekonominya Es apapun wis itu yufaki hufidin maka orang itu dikasih oleh Allah yufaki hufidin maka kalau kita lihat itu ya saya berkata begini sama sampai ngomong baik dalam urusan ekonomi juga kan ayo coba lihat Apakah orang-orang itu yang lemah agamanya, pengertian agama itu cukup orang-orang itu jadi kiri melarat, nggak bisa makan? Belum tentu. Sampan lihat kalau sampan pernah ke Mekah, ke Madinah. Mereka ini apa itu yang dipikirkan cuma ibadah, cuma pendekatan diri kepada Allah. Tapi di Madinah yang semestinya, mitrut akal manusia, ini enggak bisa makan orang-orang Mekah dan Madinah. Karena apa? Mekah, Madinah ini adalah tempatnya itu kering. Gunungnya batu enggak ada, pepohonan, rumput pun enggak ada. Cuma batu, bahkan di sana itu cuma adanya itu padang pasir enggak ada sawah, nggak ada ladang, paling-paling ada apa itu tempat yang ditaman kurma itu nggak semuanya lebih banyak itu kering, pasir, dan seringkali ada badai pasir. Nggak nah, ada tanaman, apa buah-buahan, apalagi sayur-sayuran nggak ada. Tapi di sana gemah ripah loh jinawi. Di daerah kita Indonesia kayaknya ini subur makmur kan. Tapi kalau dibandingkan orang Mekah dan Madinah ini jauh kekayaannya. Termasuk daerah Jazirah Arab. Semuanya daerah sana itu ya kering-kering seperti itu. Nah ini kan gak masuk akal. Masuk akal enggak? Nah karena itulah. Yufakih hufidin. Jadi kalau orang itu dikasih Allah dikehendaki jadi lebih baik. Baik kehidupannya, ekonominya, keselamatannya dan lain sebagainya fitin. Ya nah sekarang orang-orang pada takut sama corona Sampai Eropa dimulai dengan Cina Kita kenal orang-orang Cina itu siapa Banyak orang Cina itu Tuhan, gak punya Tuhan mereka Tuhannya adalah harta Harta bagi Cina itu segala-galanya Makanya menghalalkan segala cara Sampai apapun yang dimakan itu enggak ada istilahnya batasan halal dan haram. Enggak ada. Akhirnya. Lah, Cina dengan Indonesia. Cina dengan deket tuh. Dengan apa itu? Jazirah Arab. Tapi kenapa kok larinya itu yang terkena dampak itu sampai Eropa. Dan di Eropa itu luar biasa. Luar biasa kan? Jadi Italia Ya Jerman, Spanyol, Inggris, Amerika Dampaknya luar biasa orang di sana Iya kan? Dan mereka ini adalah ketakutan luar biasa Karena apa di dalam Al-Quran itu Allah letakkan dalam hati orang-orang kafir itu ar-rubah Apa itu rubah? ar itu ketakutan Jadi ini nggak bisa ini kita apa itu Supaya mereka dihilangkan, supaya enggak takut, enggak bisa. Karena itu sudah diletakkan oleh Allah ketakutan dalam hati, itu ketakutan. Tapi kalau orang mukmin ini enggak takut, sebab apa? Ini merupakan ujian kita. Ah, cuma kita pandai-pandai untuk apa itu mengatasi apa enggak? Karena ujian ini, ujian daripada iman, pinter-pinter enggak. Kita ini menangani ujian ini. Ibaratnya enggak, gara PR itu pinter apora, tuh. Iya kan? lah kalau kita pinter, nilai kita ya dapat 100. Ya enggak. Nah seperti ini kita pinter-pinter menanggapi masalah ini penyakit ini ya kita ditangani. Secara apa itu indan nas ditangani umpama kita hati-hati atau lockdown dan sebagainya itu ikhtiar namanya. Termasuk apa itu kita hati-hati Ini termasuk itu Nah tapi juga Yang menjadi pokok adalah hati kita Hati kita jangan, jangan sampai takut Jangan takut Salah kita yang takut selain Allah Termasuk penyakit Dan Corona ini adalah Bentuk makhluk Pokok selain Allah Itu adalah makhluk Kita tidak boleh takut kepada siapapun Dan ini Allah bergendak itu enggak bisa ada yang menghalang-halangi. Ayo siapa yang menghalang-halangi kalau orang itu sudah di, di apa itu, dikendaki oleh Allah kena corona. Enggak bisa. Wah, itu tuh kemudian mai itu, mai itu. Ya nasi mai itu. Iya kan? Orang mai itu kan enggak naik. orang mai itu. Makana wa aradallahu su'an Itu Quran. Apabila Allah itu mengendaki satu kaum itu kena corona walamarod dalang ada yang bisa nolak itu, ayo siapa yang bisa nolak? Lai, menghendaki, wong apapun ini adalah atas kehendak Allah kita kita di sini juga kehendak Allah, Benar enggak ini? Ya? <tuh> lah ini makanya awal wa abad maka orang yang lemah agamanya itu selama lamanya abad dan katanya ya kunu bayna Wataradutin, wafuturin, wa watakhayurin. Jadi maka orang yang lemah agamanya ini, mereka ini berada di dalam tawakul. Tawakul ini pasrah. Pasrah kepada Allah. Tapi dia nggak ngerti loh pasrahnya ini yang benar. Apa enggak ini pasrahnya enggak. Wais, pokoknya pasrah aja nang Allah. Iya kan? Tapi gak, dia enggak ngerti bagaimana cara pasrah yang benar itu enggak ngerti. Maksudnya memang lemah. Iya kan? Tapi kalau tawakalnya ini karena enggak begitu ngerti, akhirnya di situ ada tarodot. Apa itu tarodot? Tarodot itu adalah apa itu? Puyengen. Kesana, kemari, kesana, kemari. Bingung enggak karuan. Ini namanya tarodot. Apalagi disatai futur, remuk. Jadi sudah bingung enggak mana ini. Puturun. Tahayyur, bingung. Jadi di samping tak ada tawakal sih ada. Tapi di situ ada bingung, ribet. Wah ini. Makanya ini coba sama lihat orang-orang ini yang lemah agamanya enggak peduli itu jenderal lo pangkatnya. Mungkin betul Kalau lemah agamanya ya lemah agamanya. Enggak perlu itu Pak Presiden lo. Kalau lemah agamanya lemah agamanya. Nah, orang yang berdasi, kayak kayaknya orang hebat, pangkat, atau apa itu, sudah punya gelar akademisi, profesor, dokter. Tapi kalau lemahnya agamanya enggak ngerti, ya lemah. Dia masih, apa itu, kedapatan tawakal sih ada, tarotut, futur juga tahayur. Maka dia juga ada pasrahnya ada bingung-bingungnya, ada lari ke sana kemari, karudut ah futur ini remak. <laughs> Bu ini. Jadi bingung eh. wis mikir ke sana kemari. Subhanallah, ini kalau mengatasi sesuatu itu inilah pekerjaannya orang-orang yang lemah agamanya. Maka ini mudah-mudahan kita ini dikasih Allah baik sehingga kita bisa mengerti tentang agama Allah. Maka di perumpamaan, di perumpamaan di sini kal khimar Kayak keledai fi vimaklavih di dalam kandangnya, wajadati vikovasihi dan juga ayam jantan ah, di dalam apa itu kurungannya apa kurungan itu kurungan nih ya mata awadamin sohibi layakatulyan fakumin zalik maka nih apa yang me, yang sudah dipersiapkan, ah, inginnya ya kembali minshohibih kepada yang punya mindalika maka dia itu nyaris ya dia itu menginginkan lepas dari dari kerangkeng dari kandang ini inginnya itu kan benar itu tapi ke kot adat nafsuhu an maalil umur dia Duduk diam-diam Tapi nafsuna dia berbicara An ma'alil umur Yaitu e, jauh dari Apa ini e, Tempat yang e, Tinggi-tingginya perkara Bahkan ini jadi Putus Cita-citanya Kalau sudah dikerangkeng Ini nggak punya Kehendak apapun nggak ada keinginan apapun Walaupun cita-citanya yang tinggi Ini juga putus Nah nih ya yak amron syarifan maka dia tidak punya harapan tujuan perkara yang mulia itu juga ada tujuan karena apa sudah lu nasib nasib persoalannya oh, sudah di kerang di kerang keng di kandang kaiso nandin di bebas iya kan nah itu nggak bisa bebas kosodau walayakatul yatfarubih dan ini tujuannya ini nggak bisa diperoleh walayati mulahudalik dan tidak sempurnalah Apapun yang sudah diagen, apa yang keinginannya pun nggak bisa sempurna. Soal apa? besok no jatan, jatan yo titik-titik iku mau, TKI, TKI so bebas. Soalnya dikurung, dikerangkeng. Nah ini, nah, seperti itu, ya gak bisa bebas. Amataro ashabal himam min abna itunya. Tadi tidak ada pandangan orang yang memiliki cita-cita. Dari membangun eh, abenaid dunia. Dari ini dunia. Lam yana martabatan kabiroh. Sehingga dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang yang besar. Waman khotiroh. Dan juga kedudukan yang besar. Illa biingkoto ikol Kecuali dengan memutus hati mereka an dari diri mereka dari harta mereka wa alhim dan ali mereka kecuali dengan itu ya leisqaiso dolek pangkat kedudukan iso. kecuali leisq mutus hati mereka dari dirinya hartanya alinya pasrah bongkohan iskutuhan ya wa amal muluk <Sessizuk> adapun kera raja fayubashiru khurub maka mereka yang membahagiakan kalau raja ini biasanya bertemu dengan musuh-musuh, yo ya kan? Wajukafiku al-ajak, mereka senang dalam hati mereka ini kalau bisa mengalahkan musuh-musuh. Imahulkan, katanya. Imahulkan ada kalanya ini bisa apa itu mengalahkan, jadi yuhlikuna hulukan, bisa merusak. Apa itu musuh-musuhnya? Wa imamulkan ada kalanya menguasai hatat batul mulki sehingga hasil bagi mereka untuk kedudukan raja, wakdul wilayah dan mereka bisa menguasai daerah. Nah ini baru like, urusannya ratu. Yo, kepinginnya isong iso menghasilkan uh, kekuasaan yang lebih luas. Ini pernah, ini saya sohabat Mu'awiyah bin Abi Su Sufyan. Ini kalau kita, apa itu, terangkan siapa Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Itu as-sohabi, as, -sohabi, as yaitu sohabat, ya ibu-ibnu sohabi, sohabiyi. Jadi anak laki-lakinya sohabat. Jadi sahabat ya anak laki-lakinya sohabat. Hua Abu Abdurrahman, dia adalah Abu Abdurrahman. ya. Jadi yang terkenal itu Abdurrahman-nya. Jadi abunya ini berarti bapaknya. Jadi Abu Abdurrahman. Anaknya terkenal jadi bapaknya itu malah disebut dengan Abu Abdurrahman. Nah seperti saya, umpama saya terkenal. Maka ayah saya dipanggil dengan Abu Abdul Haris. <laughs> ini kan. Di Arab itu begitu. Kalau ayahnya yang terkenal berarti Ibnu. Ibnu Mas'ud. Karena anaknya yang terkenal adalah Sahabat Mas. Mas jadi Abdullah-nya enggak pakai perkenal, jadi akhirnya yang terkenal adalah Mas nya jadi ibnu Mas'ud. Tapi kalau itu, apa itu yang terkenal anaknya, jadi anak yang disebut itu orang Arab. Ini, lah adil lah, <tai> kayak seperti Indonesia, kawan-kewane, lekung tuane, anu, yo yo, mas unuk kak pinter, kak ngalih, oh, woi ikut, woi apa ikut jenis guruku. ku, diaku guru, masuk kopla-kopla, oh guru ku, woi masuk guru enggak kopla. Mau <laughs> -um, anak kopla, anak Pak Yai dua anak kopla, Maru aku guru. Oh, anak oh, anak kopla. Dan sudah anak itu sudah kelakuannya nggak sesuai dengan orang tua, nggak sesuai dengan nasabnya, maka orang itu sudah keluar dari arena orang tuanya. Jadi sudah keluar itu dari garis kelakuannya. Seperti Kanan itu nggak disebut anaknya Nabi Nuh, karena apa itu keluar bukan ahlinya Nabi Nuh. Itu keluar. Itu tadi namanya benar. Itu anaknya si A, si B, tapi kalau itu enggak sesuai dengan perilaku orang tuanya, saya sebagai ulama, ya Itu berarti itu sudah keluar jalur. Sudah kalau jalur berarti dia itu ingkar nasab, namanya ya, ingkar nasab, nasabnya orang tua enggak seperti itu. gitu loh, tadi ya, paham ini ya, nah ini. Mu ayah bin Sufyan. tatkala beliau ini melihat ada dua kelompok askaroin. Askaroin itu adalah apa itu kelompok dua kelompok tentara, Jadi tentara askar, laskar kalau di Arab itu ya, dua kelompok laskar. Ayahumah Sifin, yaitu di pada harinya di daerah Sifin, itu di apa itu daerah Israel. Uh, beliau berkata man aroda khotiron azimatihi maka barangsiapa yang menghendaki khotiron yaitu uh, keagungan kedudukan yang besar yang tinggi khotorobi azimati maka dia mengkhawatirkan keagungannya uh, kedudukan tersebut jadi muatir nol makanya kalau orang-orang di Indonesia ini kalau sudah jadi DPR kalau sudah jadi bupati kalau sudah ini biasanya pasang Pasang benteng. Jauh-jauh hari sebelum adanya apa itu pilihan yang kedua sudah pasang benteng ini biasanya. Pak pasang cantrik-cantrik di daerah-daerah tempat-tempat lain untuk membentengi dirinya supaya tidak tergusur ini biasanya. Itu kejelekannya di Indonesia ini. Ini sama ini ya makanya ini cocok. Manarotel khawtiron khatorobi Jadi maka mengkhawatirkan kedudukannya keagungannya dikhawatirkan khawatirkan nanti kalau jangan-jangan oh gini biasa, maka dengan segala cara ini biasanya di, dilakukan makanya sampean ini jangan bodoh ya ikut-ikut kadang-kadang kan agak ada kan orang-orang seperti itu mau dipengaruhi mempengaruhi melok-melok oh, Hai -melok, ojo gelem gelam yakun oleh duit lagi ini oh, oleh duit Ng gimana singkono sing, sing tadi ini oleh duit Ngomong ae sampai wani duel bareng. Lah sing kene orang dicek duel ora dibagi ya meneng ae. Ya, Nek ono sing kepilih-pilih dhewe ya, ngono-ngono lha zac niki niku. Apa ono Bupati, kok bupati ngaten iki Kan kate pilihan iki Pak Sanusi. Malah Pak Sanusi pasang wes. Maron lek ngene-ngene maron sopon, ning ngene apa sopon, ndek anu, sopon, sapa ndek dar kujam. Lah kono dikaei Pak Sanusi ora dhuwit, rahasimin kandhane sampean. Ya, lah sampean sing dikongkon Ketika dua yang menangani orang yang tua, ya, zaman kelemahan. Pak, Biye? Oke, Lah, urusan kedudukan ni, kau nak Wani Piro. Oke, ya. <laughs> Tunggalnya niku kuno, pona, mini. Nih, gie. Sama dengan pengurus NO. Sama itu, di NO juga gitu, Wani Piro. Saya punya jamaah saya di Pucon ini, NO-nya itu sekian. Kamu berani berapa? Oh no, tidaklah dua. pengurus NU, apa sih? Pengurus NU ini tinggal ada dua. Nah, singgung NU ini, ini itu gerak. No, ketua Fatayat, ketua Ansor, ketua Gipenu, di gua, gua bloko-bloki, di goblok-goblok. Iya, kalau Sindu, Sindu, Gosing, Dua, Risod, Dua, Avanza, sini Ah, mengenai apa sih? Apa itu? orang NU, jangan sampai apa ini? dimanfaat. No. Oke, ya, kan? ini benar apa salah? Ini dia sampai di Anu, awet ya, kau cukup terkena men, nih kawan kan? Cukup terkena men, ngunku nih tau oleh duit, oke nih, ora oleh opo-opo, iya kan? Wah, jar, ada pun pedagang, bayar kabunal mahalik mahal pedagang, ini banyak, ini tumpuk-tumpuk kerusahannya, baik itu di daratan maupun lautan. Wah, itu raguna, amfu ambalahum. Fil Sarkon wagor wagorban, bahkan mereka ini malah yatrohuna. Tadi membuang dirinya hartanya, fil di dalam suatu perkara yang apa itu putusan, baik itu di dimanapun Sarkon wagorban, daerah timur maupun daerah barat. Ini namanya pedagang, ya itu yatrokhuna mereka ini sudah tidak memperdulikan dirinya maupun hartanya Filmakotik. ya di dalam masalah putusan-putusan wis -putusan. istilah, istilahnya itu namanya orang dagang itu eh anu apa itu namanya mm kok anu istilah yang dagang, yang dagang niku kudu an berani berisiko, yes berisiko. Istilahnya anu, nge, mene, hmm. yes no punya minin niku, yes gini ku panis resiku makotek nih kelas resiko. Tadi berani berisiko. Dan di mawon poduai wong dagang, Jadi sami mawon. Jadi mangkale rugi ya. Te wis niku di sini. Dadi mong dagang ini niku. Nggih. E. Ah. Wayu watinun nafsaum ala hadil amron. tadi maka menempatkan dirinya itu dalam, dalam salah satu dua perkara. Imam fautil arwah, adakalanya enggak ada hasilnya malah rugi hidupnya itu malah rugi. Ini ya. Fautil awaku pot piroporo roy, tadi kehidupaniku berarti tototoron enggak ada gunanya. Soalnya nopo isu sore awan bengisin diuber dagangi cek untung, tapi kenyataannya malah beruntung. Jadi tototoron ngon ngerti niki, ya nopo uripe. Sorong enggak? Oh, mau dagang ya seworo, apa menengak ngerti keengkak ibadah? Nengak meniki kan lemah. Maksud ini maksudnya ini pedagang tapi lemah dalam pandangan ini. Pandangan agamu. Waimah khusulil arbah. Dari arokalani dia mendapatkan keuntungan. Oh, itu keuntungan. Maksudnya membadi. Hatayasulalahum bizalika kuluri azimin. Maka dia menghasilkan perdagangan ini adalah keuntungan yang besar. Bahkan mendapatkan harta yang banyak. Jisjasim. Wa ilkin nafis dan pengharapan yang indah. Nah, nafis ini pengharapan. Wa ilkin nafisin dan adalah pengharapan yang indah. Iku golongan ini wong dagang-dagang. wah aku sendiri, sendiri apa jenis konco partner kerja. Maum paman ya, sendiri partner kerja. Wah, iki menguntungkan. Wah, iki bisa sekian sekian sekian. Wah, wis bisa dijaga no. Iku kan, ah tadi meonak luru nih gua, okay. oke? Hmm. Ada kehidupan sia-sia, nggak dapat keuntungan apa-apa. Ada dapat keuntung-keuntungan. Wa masukiu, adapun orang yang biasa ke pasar, ala dida yang lemah hatinya dalam agama, waroko azmu, dan juga tujuannya ini harapannya sangat tipis, Maka dia ini Eh, sangat dekat Yaktool Kolba an ala kodi, jadi memutuskan hatinya dari apa itu eh, kaitannya hati gumantungi hati, jadi pengharapan hati minapsi dari dirinya sendiri maupun hartanya, jadi niki nopo niki pare hati ini putus asa songko pengharapannya Baik awaim maupun hartani. Bahwa min baitihi ila dukani itulah umri. Dia itu dari rumah sampai ke toko. Dari rumah ke toko ini sampai panjang sekali umurnya. Hidupnya dibikin seperti itu. Layasilu ila martabin syarifah. Orang tidak bisa nyampe kepada tingkatan yang mulia. Seperti raja. Walaila ribhin azim. Dan tidak kepada keuntungan yang besar. Katu jariil dari jadi seperti pedagang-pedagang yang besar besar muhhotirin. Fa innala min fisuki dirham, umpama dia mendapatkan dari pasar ini keuntungan satu dirham umpama dari eh, atas hartanya dagangannya. Wadali kasirun, maka itu dianggapnya sudah besar banyak. Wadali demikian juga atas Kaitan hatinya dengan sesuatu yang sudah maklumin, yang ditentukan. Bahwa dunia ini, di dunia maupun e, abna iha, jadi bangunan dunia. Nah, adapun masalah akhirat, itu menjadi pokok harta mereka. Nah, Halil khuslah atau nah, Perkara akhirat ini adalah Uh, bisa didapatkan kalau kita ini tawakul berpasah di kepada Allah dan juga kita ini memutus hati kita dari ala iki ya perkara yang terkait angen-angen dek ini hati ini selain Allah. Maka Allah melamahkamuh wa hakon. Maka dia bisa menetapkan apa itu uh, akhirat. Bisa menghasilkan akhlak dengan nyata. Nah, maka ini apa? Desbundi. Tafarrohu li ibadatilah. Jadi harus menyelesaikan ibadah kepada Allah. Wattamakanu fitafarruti anil khalku al khalki. Maka dia harus tetap. Apa itu? Harus men menyendiri dari makhluk. Maksudnya menyendiri itu nggak sama dengan yang lain. Jadi tetap harus beda dengan yang lain. Fitafarrut itu. Beda. Menyendiri dari makhluk. Nah, umpama orang lain ini pada kedunyan. Senengani pikirannya donya Isu awan sore bengi. Liani donya Ibadah ora. Solat ora. poso ora. Laku api ora. Ganggu. Mekan cani senengani. Umpama. lah dia ini bedo. Awai dia adalah orang yang beriman. Orang yang ngerti agama. Nah, bagaimana? Kita ini punya cita-cita. Hidup. Ke depan itu lebih, lebih, lebih panjang, dan itu lebih abadi. Nikmatnya juga abadi. Nah, ini kita pikirkan di situ. Makanya, kalau kita itu di situ, maka kita ibadah, maka kita ini harus apa? Itu enggak sama dengan yang lain pada umumnya. Itu loh, oh, Joko Manut, umum, Umum ngono, ini kok tunggal, isak iki loh, umumnya uang umum pada ketakutan ya. Ketakutan masalah corona, awal nah, itu beda nggak sama dengan yang lain. Gimana? Ya awal itu mau aku tenang-tenang yuk, kan kok saja ikut tenang-tenang ahi. Kau beperdawat corona, kon kok ora perdi. Lelah apodih mau mati urip perdi kersani gusti. Gimana? Baras loro kersani gusti. Kersani gusti he. Ayo saman leweh di di dadet. Noloro kateni opo. Moha sampaian, mati se gusti kelompok mati. Umbarang untuk um, keterangan. Kulau wawosnya. Aina mata kuno yudri kumul mautu. Walau kuntum fiburu cimu sayyada. Ini perhatikan ayatnya. Jadi. Apabila walaupun kamu. Dek india inggon. Walaupun kamu berada dimanapun. Yudri kumul mautu. Maka mati pun akan menemui Kamu. Walaupun kuntum masih ada, walau kamu itu berada di dalam apa itu istana, nge, benteng, sing kuat, sing kokoh, sing rapet, nge, sing nggak iso ditembus apa lu ikut lo mati malah cepet deh, nunggekah? Lo saya gini, jenis ini apa jenis apa jenine istilah ini gue dikongkon deomahai, omahai, kan jaga jarak kan? tapi awak ini niku lho pekungkang-pekungkung gak ono sing pangan, cepet tambah cepet mati apa ra kira-kira Lah ora ono sing dipangan Eh wong suki-suki ora ono sing dipangan lha yo kepikiran nang no, diomae gimana? Mas Angsul Nggih eh, ayo samang diomae aja metu-metu coba ayo kadi kek mangan Yo wong mun Quran sama perkasa sih Quran Lang jelas ayatiku di mana saja kamu berada mati pasti menemui kamu walau kuntum fiburucimu siaga walaupun kamu itu berada di dengan ini benteng sing dik sing kuat sing kokoh dengan tetep mati ya bangun nggak ya wae tiwati wati ya Iya kan Wah enten anu ya enten Dawe kanjeng Nabi Jadi enten Enten apa jenengi wabah dikirkan Melayu Kaya awet dikejar macan Bener itu khadis ini Nabi Maksudnya ya napa Awet diwini ini Ya no dikono Jairah Sime jilok jon karu kanjeng Nabi Om penduduk kono kalem Tuh Om jenjoba kalem Lepuh Lah kok tambah sampahan ini Ngedek-ngedek Ngeru kono Lagi lah ini bunuh diri ya Nggih. Lah, ya pemalian, apa iku ngedheh kaya dipecam ngono lho. Maksudte, oh aja kamen nyedek-nyetek mana nyedek-nyetek nyedek, nyedek, kan bunuh diri namine. Syariat yo diingu. Nggih moten, dumewa wong hakikat apa jere apa tos ganti syariat iki. Yo gak bener, syariat iku penting. nah syariat iki gak bisa dihindari mung hakikat. Wong hakikat iku lakune wong hakikat syariat. Ayo lakune wong hakikat apa? Kudu syariat nonton ayo. Yo syariat. Lalu menghakai kat lakuni laku ni syariat itu tambah lebih api. Nah, cocro tentu agen ya oleh mengsyariati pakai alasan nih. Kau alasan mau ngas syariat. Kau kenapa orang toko? Waduh, pulau dek wing ini ruwet potemuan, nuan, nuan, nuan, nuan, muak Mua, nih. syariat. Tapi orang hakikat kat gak... kat mau ngomong. Kau mengan pun kesanik Allah dilala kesani Allah. Golonye kak jani badinya ulang marotilem yang kesana Allah itu Maka makanya menang deh, nggak kayak ngomong nih, masalah apa? nggak jani orang kata alas alasan, sebab mau peti menda alasan angusti, Allah, yang hakikat, hakikat itu gua simpu aku seolah kelu, makanya saya sampai menyampaikan bahwa hakikat ini ada kata lain ada tauhid, tauhid itu adalah kebenaran. Belajar tauhid adalah ilmu tauhid adalah ilmu kebenaran. Belajar tauhid itu adalah yang benar. Nah, monggo sak iki kan syaraate wis daur ngono ya. Nggih. Maruk ate tauhid niku wis wedi awake iki mangkok gak pinter. Kita nah. belum hakikat iki kabeh kan nang Allah. Balik inabah tarjek nang Allah. Sak jasad, sak rohe, sak pinteri, sak ilmune sak obah, sak usie. Dibualin nang Allah. Saya ingin mengawahi orang diopo-opo. Ini kan? Inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lila hirobil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kepunyaan Allah. Apa ini diopo? Hmm. Nggak diopo-opo. Makanya pernah dukun ngaji merini. Ini. Barangunut ngono tuh niku nula jadi yai kape kape kape tadi gue itu lawa itu tuh ya apa jadi nuna. Marah aja nih cak ngomong sanjang gulo. Yoh Widjarno ngomong aja nih mbak dukunnya. Mau aku ngaku so nambah nambani. Ah terus pertama kanu Anita perannya Khalki jadi dia itu beda dengan yang lain. Ya, nggak sama dengan yang makhluk. Bukan kok kita ini tafarut. ijen, terus ngono awa iki mangko, mau kumpul ubong. Kuk bukan. Ojo nguno lek mana nih? salah sama mana nih? Kal kata-kata iki. Batamakanu dan menetap mereka menetapi vita faruti di dalam sendirian. Anil Anilholki dari makhluk jauh dari makhluk. Nah, Maruna awa ika kumpul tonggo, gak kumpul lopo ditunggu anu gak bener itu bu, maksudnya. Maksudnya ini vita farudi anil khoki, ini adalah anu berbeda dengan yang lain. Mama yang lain orangnya pada ngorok-ngorok-ngorok, ngiler-ngiler malam, pada waktu malam. Nah, tafarut tafarrud anil khalki yang biasa ngiler-ngiler iku mangko. Piye? bangun, wudhu sholat Oh, tong go kampung gak mau sing salat, awai dhewe salat. ini meneh tafarrud. maksudnya Mau kuanca nih gitu doh, apa jenih togelan kabeh lu, tafarut awal ikan, mau katong buat togel dewi. Ini namanya tafarut, itu yang itu nih. Tojo mau kancanin mapi, mau apa eladewi, nggak usah lagi tambahan. Enggak. Ada kancan nih, apa jenih ini mapi api, datang awal ipeca dewi, tambahan rema-rema ini mana? Enggak, ini maksudnya, buat makan fit tafaruti. Anil halukiniku, pandangan ngoton. Beton kok nggak mau kumpul sama lihatlah golongan Imam Ghazali, Imam Anu. Beliau jadi mufti, otomatis kontak dengan orang lain, Gusdu sampai tadi presiden. Beliau ini, Gus Dur ini termasuk orang al tauhid. Makanya beliau tuh pernah itu mau membuka deplo diplomat di mana Israel. Akhirnya apa, bunga bunga bunga mati Islam. Soalnya wah, begitu opo yun. Soalnya sorosare aja doyan. Sedangkan Gus Dur ke pemahaman nih, makhluk ini adalah wujud daripada Allah. Allah, jadi nggak boleh ada yang dibeda-bedakan diskriminasi nggak boleh. Kalau buka dekono diplomatik, jadi dekono dibuka pisang, tapi dekono muka oleh akhirnya. Yogyakarta, gagal nenek koron itu, koronikus surtok. Nanti nih, buka apa opo anjing nih. Tapi longsariat bunga-bunga tenang nang nih. Longisan bunga-bunga. Tunggale apa jadi? kaya Alita itu kan enggak ada beda-beda. Enggak -beda, pilih-pilih. Bah itu yang dikumpuli orang bejat. wong api. dikumpuli kafe. Soalnya itu makhluk ya Allah. kan. -an -an. Tapi dirinya insya Allah terjaga. Enggak sampai jadi be. Jadi bejat. Gitu loh. Wasiyahati filardi. Dia juga bepergian di bumi. Siyahah, siyahah ini artinya adalah sir. Atau berjalan zihab. Berjalan. Jadi... Ya orang, ya oleh Isai ku cangkai using atong nuruk, masuk murak ini, ini teso. Nah enggak ada istilah apa itu namanya, kata dalam tempuh tempurung, umumnya dan yang jeruk batok, jeruk batok itu sombong lah. Makanya ini apa itu seperti contoh-contoh ulama-ulama kita itu biasa kan, seperti Yahi Hasim Ashari. Itu juga ke Asia keliling, sampai beliau itu dijuluki dengan Asadu Asia. Tadi macannya Asia itu Mbak Yasim Asyari. Jadi masalah Anuan jangan kok mengurak. ini. lah. iso soya nang kono kono kono kono. ya, luar Jawa, yuk dinding Jadi eh, kayak gitu kan sampan itu nggak sampai katrok itu ya. Bener lah? Nah, terus malah Kak rumusuk bener Dewey. Ah, orang itu kalau nggak pernah kumpul dengan temennya, ya Enggak kumpul pada menungso ni, mali bener itu mitur takwa itwi. Ita gak percaya. Mungkin kancah ini, kanca ini kadang-kadang saling. Iya ora. Oh, Omengkannya itu kalau anu itu ya kutuk bergaul. Jadi kumpul kalau sopo-sopo kuno. Jadi wong hakikat itu malah lupas. Lewang syariat kan ada tasawuf apalagi tasawuf tasawuf itu ajaran agak dipersempit jadi kamu jangan bergaul dengan orang-orang macam-macam tasawuf, orang itu malah menyita waktumu, menyita ibadahmu kamu malah sibuk untuk mengurusi orang lain tapi kamu gak pernah apa itu sibuk urusan ibadah kepada Allah kan malah kurang ini kalau orang tasawuf tapi kalau hakikat, wah malah luas kamu biar kesana kemari, gak masalah kumpul ambek Cina kapopo apa-apa, kumpul ambek wong Duro kapopo apa-apa, kumpul ambek wong apa jenenge uh, Rusia kapopo apa-apa, ambek Cina rapopo apa-apa, kan. Anu. Ya iku bahasane ku teluhe pinter Ya kan? Mangane bahasa ini, kan? ini, ini digawe di alat untuk komunikasi supaya kita bisa kumpul dengan orang-orang orang lain. Apa itu bahasa sing padhi bisa nilai-nilai mung nomer 1, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Cuma bahasanya bahasa yang bahasa Indonesia katakata yang ya, ini yang ini dalam bergaul makanya dicontohkan seperti ulama-ulama kita, ulama-ulama besar seperti itu. terus ini jadi wasiyah hati fil art, wasiyah hati, waktu hamil fayafi dari kisah kita masuk dalam apa itu keberuntungan, jadi yo ojo anulah kita udah, udah sampai merugikan diri kita sendiri, apalagi sampai kita ini masuk ke dalam laknat Allah ini naudzubillah, ikhtiham itu maknanya biasanya abakuloh maknanya pun desek desek desaan, fayafi fayafi ini artinya adalah maw mafawus. jadi keberuntungan ya Jadi masuk dalam keberuntungan. Boleh yes, di mana saja, kok urusan kalau kita ini uh, urusan dakwah, berarti urusannya kita masuk dalam dunia perdakwaan Walaupun dendindi. Soalnya like, namanya wong Islam itu sangat luas loh jangkau nih. yo saya dari Kiai Kiai itu nggak satu tempat tok. Kembar dek ini tok. masuk dek Samandek ini Kalimantan dek. Kono ya disebut pak yai dekono yuk pak yai dekini pak yai ruhai dekini ulama kono ulama ulama enggak ono sing nyebut dia ulama enggak kadang saya malah malah ngomong anu pak yail seman kok tahu kalau saya ini pak yai sampai saya katakan gitu nah iya soalnya apa itu anu bapak ini seperti pak yai wajahnya saya yakin pak yai kerto ini anjir ini kono wajah premanak ketok gitu wajah pak yai yang ketok. Yo, ya, apa yang nah, Ini, jadi waktu hamil mafal, mayafi ini harus kita. Dimanapun saja kita ini harus pinter-pinter untuk masuk dalam yang menjadikan kita untung, ya. Ini dalam urusan agom, agomo. Barang pecah atau coba lebuni, kamu oh, pecah-pecah kok lebuni? Sama daratno melebu nang karaokean. Ya. Kamu uh, lalpedomanin di kunis ini, apa, amalian. Yang mal bagus-bagus, yang kekasih ya Allah nathan jibali washiab dan dia menempati di tempat daerah pegunungan washiab dan juga dan daerah-daerah apa itu desa-desa terpencil ini siap artinya. Nah, kalau demikian karena ini untuk apa maka dia jadilah hamba-hamba yang lebih kuat. Warijaladin dan orang yang memakang agama, wa khroronasi dan orang-orang yang merdeka, wa malukalardi dan bisa menguasai bumi secara hakiki. Yasiruna haysu yashauna, dia berjalan seape itu, sebagaimana mereka kehendaki. Wayanjiluna haysu yasa dan dia bertempat. Dimanapun yang dikendaki, waktu itu, dia punya tujuan, yaitu perkara yang besar, baik itu ilmu maupun ibadah sesuai yang mereka kehendaki. Maka, tidak ada rintangan bagi mereka, walau haji tunahum, maka dia tidak ada yang menghalang-halangi bagi mereka adunahum uh, selain mereka sendiri. Nah, maka, fakulu amakini lahum wahid maka tempat bagi mereka adalah cuma satu wakulu azman sel seluruh zaman mitur mereka juga satu wa ilahi isyarah maka inilah isyarah dari dawuhnya nabi mansarohu ayakuna akwanas faljatawakal allah <tik> nah ini maka barang siapa yang Allah kehendaki apa itu e siapa yang Membahagiakan dia ya Itu lebih kuat-kuatnya manusia Jadi jadi orang yang Jadi orang yang lebih kuat-kuatnya manusia Bagaimana se-rahasianya Kalau ingin jadi terkuat Di antara yang lain Falya <tuh>, tawakal al Allah Maka seharusnya dia punya konsep Yaitu tawakal kepada Allah Jadi orang tawakal ini adalah Orang yang paling kuat Is, yes. sampean tawakal, ikut paling kuat-kuat wong ayo supaya Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini beliau itu mau dibakar oleh Raja Namrud, seluruh penduduk apa itu rakyatnya ini disuruh mengumpulkan kayu bakar, sampai cuman bayangkan satu negara membawa kayu bakar penduduknya, kayu bakarnya ini laksana gunung yang tinggi kayak gunung Semeru ya, gitu. gimana? Loh, akhirnya dibakar gunung ini, bakar murub muncul dari mulai bawah sampai atas, sampai bingung sih namanya, lajang number ini bagaimana melempar Ibrahim ke puncaknya ini sampai bingung. <laughs> akhirnya itu yang ngajari itulah iblis jadi dikumpulkan, nah, ini ada jembatan, nah, ini kayak ini, nah, ini. Al Nabi Brohim ditaruh sini dan pada waktu itu orang laki-laki yang kuat untuk apa itu istilahnya apa itu langsung nekan ini yang sebelah sini ditekan supaya Nabi Brohim ini langsung apa itu terlempar ke atas ini gak ada yang kuat. Nabi Brohim karena apa? Nabi Brohim ini digandoli karo malaikat-malaikat. Akhirnya si Iblis datang, wah itu digandoli malaikat-malaikat. Maka kumpul naik, bisa kumpul, kamu dua double jadir mukerelu apa malaikat lari kata alhamdulillah ini bisa Nabi Ibrahim langsung lari Lah pada waktu itu sebelum Nabi Ibrahim ini dilempar ke api yang menggunung itu, malaikat Jibril datang. Datang malaikat Jibril, Weh Ibrahim, kamu minta tolonglah pada saya." Kamu tahu ini kamu mau di, di dibunuh oleh Namrud, mau dilempar ke atas gunung-gunung. api Akhirnya si Nabi Ibrahim kamu itu siapa? Loh, saya ini adalah Rasulullah hamba Allah. Saya Jibril. Loh kalau begitu enggak ada bedanya dengan saya. Kamu dengan saya enggak ada bedanya. Mengapa saya minta tolong sama, sama kamu? Jawab Nabi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal. Maka zaman kalau wirid itu jangan khasbunah, hasbia. Jadi yang asli. Kalau yang asli insya Allah itu ada kekuatan. Jadi hasbi Allah. Walaupun itu pakai jamaah, jangan khasbunah, hasbia. Kalau orang yang biasanya kalau wirid hasbi Allah wa ni'mal wakil. hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Ini Nabi Ibrahim langsung. Jadi yang yang sebagus-bagus yang mencukupi saya, yang melindungi salah adalah Allah dan Allah ini sebagus-bagus zat yang saya pasrahin maka dilempar langsung gusi Allah Nabi Ibrahim sebelum turun pelk geni geni oleh Allah ini api langsung didawu oleh Allah ya naru kuni ya naru wahai api kuni jadilah kamu jadi kuni jadilah kamu berdan dingin Wasalaman dan selamat. <giranya> jadi kuni, jadi itu isim apa itu e, kuni, kuni itu yaknya yak tasnia, kuni jadilah kamu. <giranya> jadi hei wai api jadilah kamu bardan dingin, makanya Nabi begitu <Bermakai, "Plok!" giranya> itu <giranya> Tapi akhirnya katanya mati doa Nabi kademen wasalaman, <giranya> selamat, jadi dingin dingin selamat. Akhirnya apa itu Nabi Ibrahim ini jadi selamat. enggak sampai terbakar, tersentuh api sedikit pun. Lihat, ini loh Nabi Ibrahim. Jadi tawakal. Beliau hanya tawakal kepada Allah. Karena tawakal kepada Allah. nggak sampai itu api membahayakan dirinya. Karena apa Nabi Ibrahim tawakal. Nah, sampai nggak urusan rezeki nggak pernah tawakal yakin dengan kemampuannya sendiri. mulai oh, leh aku ini, gak ngini, anakku gak mangan <tuk> Gimana, <tuk> Gimana? <tuk> dengan dia yuk. <tuk> Orang yang <ene>. ini. <tuk> Jadi, anak buco cukup memang berdasarkan kemampuannya, ikhtiari, awak. <tuk> awak. <tuk> Elal. <tuk> ini dari Allah. Languedengan, maka ini pelajaran pada malam hari ini. Tawakal kepada Allah segala sesuatu, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, Pak, insyaallah kita nanti rezeki pun akan mengalir. Gara-gara kita tawakal kepada Allah. Lah, wah, nakromanas, barang siapa yang seneng jadi orang yang paling mulia-mulianya manusia. Nah bagaimana resepnya jadi orang yang mulia? فَلْيَتْتَقِلَّهِ Maka kamu seharusnya bertakwa kepada ol... Allah. Takwa ini kita sudah berasal. Lihat dari orang mulia, ya takwa. Maka inna إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا Jadi mulia-muliamu ini mana yang paling mulia diantara kalian? Inna akromakum. Sesungguhnya mulia-mulyamu. Indah di sisi Allah. Yaitu. Atko akokum. Yaitu orang yang paling tak. tak Jangan khawatir. Kalau Allah ini. Di sisi Allah itu lebih mulia. Jelas di pandangan malaikat. Itu ya juga orang mulia. Apalagi di pandangan manusia. Yang mulia. Gitu loh. Pokoknya orang itu kalau sudah. Apa itu. Di sisi Allah itu termulia berarti seluruh makhluk pun jadi orang yang termulia. Disebut-sebut di langit sana, mumpul-mumpul para malaikat nyebut-nyebut seseorang di bumi ini yang alit takwa. Wah ini orang bagus, orang baik. Disebut-sebut. Ini dia inginnya nggak perlu kita ini pakai publikasi, pasang baliho, saya lah orang yang paling bagus. Nggak perlu. Jadi orang yang paling termulia nggak perlu. Orang nomor satu nggak perlu. Pokoknya sambil takwa kepada Allah, yaitu orang yang mulia. ya Makanya ini harus kita pelajari ilmunya takwa ini supaya kita jadi orang yang mulia. wa <tod> Sarawaya <olmayi> nah, ini barang siapa yang seneng jadi orang yang paling kaya kayaknya manusia seneng ngopora. Tadi wong paling suki sugi uang. Lulik ini orang cepel lo negi kamu kalau ingin sembuneng jadi orang yang paling kaya, fal yakun Jadi maka seharusnya kamu punya resep yaitu kamu percaya apa yang di apa itu tangan Allah di kekuasaan Allah. Bis. Sampean iku dadi wong sing paling suge apapun ini berada di kekuasaan di genggaman al Allah Allah wisiku paling suge Sampean gak wongi. Paling suge -suge Apa? Alah, itu nggak peduli sopo woni paling sugi-sugi wong ngopo Allah wong ip mini Kek juga onok sing lepas soko kekuasaan ini Hal ini aku dikersak di no aku iki duwe duwe wis gak onok sing iso ngalang ngalang ngelang nih, ngonten lu nih, lihat di aku, nyisong manga, kecukupan segala sesuatu, misalnya, oh, nggak jadi bisa soal ngalangan, dari dibandingkan dari kekuasaannya sendiri, ngonten lu, pokok awen kekuasaannya Allah, maka tatkala ini saya pas waktu pergi haji lah, akhirnya kiai-kiai di sama datang ke sini, luguus terus pun dirahasiakan, nginjir nganggok sakit, biasa haji, akhirnya ngonten. Langgai pulau nggak ada jurakan, langgai <laughs> jurakan pulau lain. Ya. Soalnya nopo zaman sinyeniku pas pulau kaisah hajiniku kiai kiai pertama kali seng kaisah haji pulau kurungono lu. Ya sehari ya turung kaji, Pak Wahibut ya, turun kaji, yo Pak Komarut ya, turun kaji, Pak Imsonut ya, turun kaji. Lu turungono seneng kaji pada waktu itu. Nah kaji kiai kiai ini semis kasi mati yo oleh. Rencengan tu tadi kiai kiai semai kaci kaci mati marung adek putani kurung onok kiai semongok kaci akhirnya semongok kaci pulau muntah resei kiai alhamdulillah renom nom potong dua dua eh cuman singan ni wawarinom nom potong kolek duit atau angin kia resei kiai bom tuwai pin tikalanon biar renom ya ni kia sing lanang sing muntu ya lebih lepian relongok kaci ngenteni tuwai kiai beneran tuh nah niki mangkang yang niki sampan yakin apa yang menjadi kekuasaan al Allah sampai Allah niki nanti akan berbicara, mencukupi sampeyan Allah niki nopo namini, jadi mengalahkan ikhtiar sampean, kekuasaan sampean, muten niki kekuasaan Allah. Udah yakin niki, kamu yakin gu, berarti gak sukeh, kamu. Dari samanul ndaing dengenei, keyakinan yang Allah. Ayo sopo singka, anu, apa singka, mungkin bagi Allah tapi mungkin sih menggusti Allah itu asal wong bukan siapa-siapa orang papa hina dina akhirnya kalau Allah diangkat dengan kekuasaannya jadi orang yang diperhitungkan bener-bener itu? Bener, yeah. Oh, terus asal mang itu tidak diopo-opo kirim, larat ini kan diaran-aran orang dinyek-nyek tapi gusti Allah berkuasa ini betul? Nah, berkuasa ya apa Yang ngekei Irseti yo kok merasa pesoki nutuh yo la yo. Berane kan tapi ibadah pasaran nang